There. Subscribe to my channel and also Ayo, ayo, ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya di sini Ayo Official khususnya di Karosori Zal aja jarak 10 km 20. Nah, alhamdulillah Karosori Zal Ajo mendapatkan orderan kembali bagian cat kuno yang kemarin tuh orderan dari Batu Sangkar. Nah, ini dari Medan Padang Sidimpuan. Tetap selalu bersyukur apapun rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Bantu di-subscribe like dan komennya. Yuk, mari kita review sedikit dari pos pengerjaan Karoseri Salajo jam bekas kilometer 20 dalam hal persetumbuhan bak dan bak kargo, bak mini L300 dan lain, -lain. Next. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ah. Uh. Doi cerita sambil sambil tapi ini tak ayo Ayo, ayo, ayo. Nimbar bakri ini. Ya. <tik> <tik> bro galak bro. Ah. Uh. Lagi kerja ya ini odaran dari batu sangkar next nanti dijemput oleh owner yang punya badam tep ini karena hidroliknya sudah kita lakukan proses pemasangan di bawah hidrolik dan tep oke okay, sedikit kita review bagian dalam ya. lagi proses masa apa ini bro bang nah bang samping ini jalajoni dia ya tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini yang penting berusaha dan berdoa. ya goma, bos sekaligus pekerja. Ai ayo bantu subscribe, like dan komen Lagi proses pemotongan. Sedikit kita review bagian proses pemasangan Bagian apa nih bro? Depan ini bang? Ini bagian tangga Tangga lanjut Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Tangga Pemasangan Tangga atau Tanduk Sabau Dalam bahasa Minang Gusnya di Karosori aja dalam pepas Kilometer 20 Dan ini bagian proses pemasangan apa ini bro? Palang samping ya? Palang samping Oke, okay, palang samping next Kita review bagian belakang sedikit, -sedikit. Nyirehan nih Wah wow sekitar 70% dalam proses pengerjaan hari ini bagian lantai belum next kita mereview sedikit bagian pemberusahaan bagian belakang tetap selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ini dan jangan mengeluh karena tidak akan merubah keadaan tetap selalu bekerja bekerja dan bekerja yuk ini orderan dari padang sidimpuan lantai bagian bawah belum Terpasang ini, ini dipasang, Dan ini Bagian proses Pemasangan Tanduk kabau hai, katanya? hai, hai, hai, hai, hai, dan ini bagian pelang samping. Next. <SILENCIO> Mungkin kali ini reviewnya. Terima kasih yang telah mengorder. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu, selalu dimanapun berada. Jangan lupa dibantu di subscribe dan share. Thanks, Terima kasih ya.